serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar, tentunya. Baiklah, persahabat sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada vitamin bahagia banget ya untuk keluarga Konoha. Langsung dari Bunda Lesti di akun Instagram pribadinya, baru saja mengunggah video nih, para ya, walaupun lewat Endorse MS Glow. Tetap kita merasa bahagia dengan Bunda Lesti yang selalu tampil cantik. Masya Allah, sukses terus ya untuk Bunda L. Mudah-mudahan selalu diperlancar segala urusan. Dan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kita lihat berselamat ya di kolom komentar. Banyak tanggapan dan respon yang diberikan. Diantaranya dari akun Instagram Bu Fir, atau Virus Leslar mengatakan, "Masya Allah, cantiknya Bunda El. Selamat Hari Ibu ya, Bunda El. Terima kasih sudah jadi ibu sekaligus istri yang baik dan hebat untuk Baby El dan Baby XL." Aduh Masya Allah. Ada juga persahabat di tanggapan lain dari akun Instagram. Alina. .ngah. Agent Hartanah mengatakan Abang L, bundamu seperti anak SMP nih Gimana nih selama hari ibu Lesti? Masya Allah, luar biasa ya, spesial Di hari ibu kita disuguhkan dengan kebahagiaan Lewat postingannya bunda Lesti kejaran Masya Allah Kemudian juga, persahabat, kita lihat ya aksi jailnya Bunda Lesti di IGS-nya Satu jam yang lalu mengunggah video BBL dan Kak nih Masya Allah, aksi jailnya persahabat ini membuat kita ketawa ngakak nih <guruh> Dengan aksi Bunda Lesti kejoreng jail yang kepada Kak Mary dan BBL Aduh, Masya Allah banget Kita lihat juga persahabat ya di gambar selanjutnya nih, ada Cidukan juga Masya Allah, sepertinya ada yang siap-siap mau balik ke Jakarta nih Luar biasa, doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka tentunya selalu sehat Dan semoga sampai dengan tujuan dengan selamat Lancar di perjalanan Hanya doa terbaik selalu kita berikan Kak Meri juga menuliskan sebuah kalimat Pasti kangen banget sama kalian Lesti kejorah, Masya Allah Mudah-mudahan next time bisa bertemu kembali Dan bisa liburan bareng lagi Kita selalu menantikan kejutan ...dari idola kesayangan kita. Kita lihat juga prasabaya kali kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar. Sepertinya ada yang siap-siap mau balik ke Jakarta nih. Ada juga tanggapan dari Hakan Bismillah, safe flight, Leslar Family. Sehat-sehat sampai di tujuan dengan selamat amin, Allahumma amin, Masya Allah. Bismillah ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan semoga ada kabar baik yang kita dapatkan dari Leslor Family. Untuk berikutnya juga persahabatnya ada kabar juga dari L2W Akan segera hadir, L2W akan berkolaborasi bersama Lesla Lovers Indonesia Jabodetabek Coming soon, L2W x Official LLE Jabodetabek Collaboration for Love Ini juga tentunya bakal ada sesuatu nih persahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan baik, ada kejutan bahagia yang kita dapatkan